bagian besar GMO udah direkayasa genetik gitu kan kalau rekayasa genetik nggak bagus bahaya jadi kalau bapak ibu ketemu buah yang seedless seedless itu nggak pakai biji jangan makan paham maksudnya kalau ketemu buah yang tidak ada bijinya jangan makan kalau buah itu dulunya ada biji ya seperti anggur karena ada tuh ada anggur tanpa biji kan seedless grape gitu kan jangan makan sekarang pertanya gini, dengarkan baik-baik semangka kalau ada, kalau anda mau nanam semangka, apa yang anda tanam? nah sekarang kalau nggak ada biji namanya gimana? lab paham? bibit, dia itu dibikinnya di lab dengan rekayasa genetik gitu loh rekayasa genetik, bapak sekalian mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan berpengaruh ke gennya yang makan Paham ya, maka satu kurma yang anda makan itu akan berpengaruh ke gen sampai tahunan ke depan gitu. dan katakanlah kita memakan sesuatu yang tidak sehat gitu ya, itu ngefeknya sampai tahunan lagi ke depan gennya rusak semua, jadi bagi akhwat dan Ikhwan yang belum menikah yang sekarang masih nyampa maka boleh saya katakan, mereka orang-orang kayak begini sedang mempersiapkan generasi yang gennya cacat nanti. Begitu memang ceritanya. Kalau kita membahasnya dari sisi namanya epigenetik. Dan karakter suatu, memang apa namanya, karakter gen memang banyak kaitan dengan apa yang dimakan oleh ibu bapaknya. Saya kemarin adalah dapat satu hasil lab dari seorang teman dokter juga. Anak umur 7 tahun pak bu, kena psoriasis. Sorry itu penyakit autoimun dari mana dapatnya coba kalau bukan dari gen bapak ibunya kalau nggak dari pertanyaan kenapa bapak ibu bisa mewariskan gen kayak begitu karena bapak ibunya saben hari nyampah nyampah jadi sekarang itu kita sekarang kalau sekarang mungkin Indonesia darurat narkoba darurat apa darurat, Indonesia itu darurat makanan juga sekarang dan akhirnya apa yang terjadi lihat dalam 50 10 tahun ke depan saya pernah dalam zaman saya masih main Twitter saya pernah bilang, Indonesia ini akan booming autoimun dengan pola makan kayak bintang. Ternyata efek, ternyata terbukti. Sekarang, lupus di mana-mana. rematik di mana-mana. Banyak sekali gara-gara apa? Anda bangun tidur yang dimakan tepung. Bangun tidur yang dimakan gula. Bangun tidur yang dimakan minyak. Gak ada lagi yang sehat ini makan tiap hari. Coba list dari makan pagi siang malam ada buah mungkin nggak ada buah, sayur nggak ada, air nggak ada Ini makan semua kayak begitu, nggak ada perubahan. Ya sudah, berarti kita mempersiapkan gen kerupuk yang boro-boro cerita boro-boro cerita jihad, bangun malamnya susah minta ampun. Oh iya, bener pak, kenapa saya bilang kerupuk? Ya kerupuk, yang dimakan kerupuk, nggak ada gizinya. Makanya sekarang mana mas nanti, anak-anak taunya apa mie instan, taunya sosis, nggak taunya, kenal lagi dengan makanan sehat. Anak-anak nggak -anak dikenalkan dengan buah, kenapa? Mak bapaknya juga begitu di rumah. Darurat Pak. Sekarang ini, Pak, boro-boro kita bica cerita, bisa cerita perjuangan Islam, ngurusin makanan aja kita nggak mau sedikit apa usaha gitu loh. Jadi, kuntum khairo ummah itu ya, lewat puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, air jarang ya, sudah tiap hari begitu gitu terus. Apa yang terjadi ketika ada seorang wanita membawa anjingnya ke masjid diam semua, nggak ada yang bergerak. Harusnya kita menamis loh. Saya kemarin lihat satu video tadi pagi, saya tadi pagi lihat di di, di Palestine. Ibu, ada seorang ibu-ibu coba, ibu-ibu yang mungkin sudah sepuh tahun. Dia lagi pegang pagar, ditembak, pak, gak ada ngapa ngapa-ngapain dengan orang Israel. Kadang-kadang kita doa pun gak ada, mau boro-boro mau doa gitu loh, sibuk di sini misalkan kita dengan apa yang dimakan, gitu, gitu mood kita sudah bermasalah Bahkan doa pun kita lupa gitu kan ini umatnya, umat yang kata Rasulullah kayak buih lautan kayak begini sekarang sometimes we do nothing ya. dan mereka, orang-orang musuh-musuh Islam itu ya memang juga mengadakan atau membuat kondisi kayak begitu kan kalau anda lihat di internet namanya food control namanya makanan itu mereka kendalikan food control supaya apa? karena sekarang bagaimana caranya membuat umat Islam ini doa doanya tidak sampai ke langit Bikin makanan mereka tidak halal Kan gitu Yang Kedua Buat mereka terperdaya dengan makanan Jadi fitnah kan